dengan cara klik like, komen, dan subscribe Serta klik tombol notifikasinya Tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar baik Kabar terbaru dan pastinya spesial bahagia Dari Lesti dan Rizky Bila Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita Di malam hari ini Kita mendapatkan kabar bahagia Persahabat yang menginformasikan mengenai polling Atau voting sementara dalam kategori nominasi Female Single of the Year Alhamdulillah Lesti masih berada di puncak dengan perolehan voting 3.629.898 votes Di nomor 2 ada Leodra ya? Dan kita lihat juga untuk nominasi Social Media Artist of the Years, Alhamdulillah Buda Leslie Kejara pun masih berada di puncak dengan perolehan voting 2.401.499 votes. Alhamdulillah tetap semangat. Mudah-mudahan idola kesayangan kita bisa borong piala penghargaan IMA 2022. Dan berikutnya juga bersahabat ia ya, diinformasikan untuk semuanya kabar bahagia juga dari al 2w, Alhamdulillah juga Konotolision untuk lagu Sekali Seumur Hidup Posisi pertama menempati posisi pertama di top hits Langit Musik dengan jumlah streamings 209 ribu Masya Allah luar biasa Sekali Seumur Hidup menempati posisi pertama di top hits langit musik dengan jumlah streamings 209 ,000. itu info dari L2W kita semuanya jangan lupa voting ya untuk Bunda Lesti Kejora tetap streaming lagu-lagu Bunda Lesti terkhusus lagu sekali seumur hidup di langit musik kemudian juga persahabat ada cidukan vitamin yang kita dapatkan momen spesial masih di acara resepsi pernikahan AAB ini Abang L lagi bareng panda Masya Allah banget ya Abang Fatih Selalu bikin salvok dan Leslar pun Selalu menjadi pusat perhatian Banyak orang Kebahagiaan pun kita dapatkan Vitamin pun Kita dapatkan Dari Leslar Di acara resepsi pernikahan AAP ini Masya Allah Saya selalu bahagia selalu untuk Leslar Dan semoga rumah tangganya pun kembali rukun, kembali bahagia dan sakinah, mawadah warahmah. Amin. Berikutnya kita simak juga informasi penting dari Lesti dan Bilar. Alhamdulillah vitamin malam hari ini kita dapatkan diinformasikan lagi ya oleh Papa Bi bahwa besok bakal ada kejutan live streaming di akun Instagram Toba Boys. Bakal mengadakan acara Toba Boys League persahabat ya dan kita juga salvok banget kalimat yang diunggah di postingan ini Thank you Lesti Kejora Rizky Bilar CO Club Golden Warrior yang logonya terbaik Wow Masya Allah banget bersahabat ya Ternyata Lestlar, Lesti Bilar itu sebagai CO Club Golden Warrior Masya Allah Papa B ini masuk tim sepak bola klub Golden Warrior yang akan bertanding di Liga Toba Boys besok persahabat ya siap-siap aja bakal ada kejutan dari idola kesayangan kita Postingan ini pun diunggah kembali oleh perusahaan sekaligus 24 larga kalimat caption pun dituliskan salvox sama Budles kok tambah cantik sih cantik gemas tujuh nggak sih pasti tujuh banget dong dan kita lihat juga bersahabat dari kalimat juga yang di Tuliskan, mudah-mudahan pas Papa Bi main bola besok live ya Pak. Ferry Fernandez namanya di T, kami pengen nonton Papa Bi, Masya Allah. Amin, doakan saja mudah-mudahan besok malam ada live dari Toba Boys, persahabat ya. Ini akan ada kejutan spesial dari idola kesayangan kita dalam acara Liga Toba Boys yang akan digelar besok malam. Kita lihat juga bersama di kalimat komentar banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan Di antaranya dari akun Mauli331 Setiap melihat mereka yang terlintas di hati cuma doa Semoga mereka baik-baik saja dan selalu bahagia amin Masya Allah. Begitu banyak doa, begitu banyak dukungan, support yang diberikan dari orang-orang baik Yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita dan pastinya kita juga masih menunggu cidukan terbaru hingga kabar baik berikutnya, jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar baik, kabar terbaru dan bahagia dari Lesti dan Rizky Billar. Ini dulu informasi di malam ini bagaimana tanggapan kalian, silahkan berkomentar Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.